dihibat meneng, jadi mulai di pulau yakin, anu yakin, memenari wali. karena saya itu sinau kita menjajutolijun lama, sampai sekarang. belum pernah saya itu tidak sinau sinaw menjajutolijun. mulai pertama boyong kembali ke pulau Sorokan beca sarang, nanti sama nanti becus ahliat kalian itu nanti nanti di pulau Mocotom. karena menurut saya itu gini meneng, sehibat-hibatnya Imam Rafi itu tetap dia ada unsur wali memang resiko. kitab dikarang wali, memang resiko. Resikonya adalah ada itikalan ala Fahmil Korek, makanya bajuri itu sering meritik Fatul Korek. Tapi kadang-kadang beliau-beliau, jangan-jangan dia tidak menjelaskan itikalan ala Ilmil Korek. Dia pasrah saja pembacanya itu tahu. Tapi sebagai sares, sebagai pensarah itu kan noko trauma nih. Bodi <tuh>. nak <tuh>. santriku bahlul, nopo. Saya beri contoh yang ekstrim gini. Ya ini Pulau Carien, ya. Apa saja yang saya tambahkan dalam kitab Muharrar, maka wajib kamu bikin pegangan Karena tambahan saya adalah catatan yang harus ya Karena tambahan saya adalah catatan yang catatan harus ya وَمَا وَجَدْ كَهُمِنْ زِيَا تَتِلَخْفَلْتِنْ وَنَقْلِيَا عَلَا مَا فِي مُحَرُّرْ فَعْتَمِدْهَا Misalnya gini namanya. Misalnya contoh gampang Misalnya Mangrofi'i lupa mengatakan begini misalnya, Kesunatan membunuh Kalbun Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fikih Pasti memenawahi itu menambahkan kalbun akur Karena kalau tidak akur, tidak sunat, dibunuh. Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahkan akur Oke, kalau itu contoh, sepele masalah masalahnya Saya pernah istighorah sama Allah Kemudian dapat alamat begini Dan itu saya ajarkan di mana-mana Hukum itu kan satu bigron, bigron besar Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal, itu satu Dua rumah harus tidak dikenal Tiga sakofa, sakofa itu satu peradaban atau turos atau kadorong kalau dalam bahasa Rasulullah. Resikonya gini biar ini dengerin betul. Saya percaya sama Imam Nawawi memang harus begitu, tapi saya lebih percaya Imam Rafi'i karena ada jadwal Kita tahu Mas Yuryono Imam Rafi'i anak-anak kitab, kok dia kesulitan lampu itu, dan ini sorry, gue itu murah, saking keramat ya sebenarnya. Imam Rafi'i. itu begini resikonya begini, misalnya kasus Nabi Nuh umatnya Yanna Bino maksudnya. Kaum Yanna Bino itu kan homosek mencintai lelaki sama lelaki, LGBT lah sekarang. Ya LSP yang perempuan yang mencintai perempuan Mereka dan hubungan intim. Sehingga cerita kaum Lot yang terkenal sodomi itu, seorang lagi kaum Lot yang terkenal apa? Sodomi ya. itu. Delalah pangeran yang senengane nguji, kirim Jibril dan kawan-kawan, berupa -kawan, laki-laki ganteng sehingga cerita dituntut untuk diserahkan ke mereka mau dijak hubungan seks ya tentu seks liar seks salah ya pak ya? kita tahu kan cerita itu kan tamu tamunya kan apa? ganteng nah, sampai apa lawan kumpuatan kita tamunya ganteng ganteng mau dijak hubungan seks liar atau seks homosek penyimpangan seks nabilud mengatakan apa sih pak nabilud itu pidato begini ini bukti bahwa teorinya emang rofi itu benar Menurut saya benar rofi Haulah ibanati harulakum. <tik> bilang gini, ngapain kamu ingin seks sama tamu-tamu saya yang cowok? Harusnya kalau kamu ingin nikmati seks sama putri-putri saya, karena normanya lagi nikmati seks ya sama putri. putri. Pertanyaannya adalah, apakah langsung halal mereka nikmati putrinya Nabi Lod. Kan enggak ada. Nggak, nggak, nggak. Itu butuh sekian catat catatan. Tentu nikah dulu nggak. ada cara sahib dulu. Tapi Qur'an hanya cerita hak ula'i, Bunda hunak, daru'atum. Pasal tentu untuk menjadi halal syaratnya kan banyak, agaknya enggak dulu ini. Nah itu, makanya saya itu enggak percaya. Ada pemenan anak-anak notri terima wong kampus, saya enggak percaya. Ada kajian matahitulat. Itu bahaya sekali, bukan sekedar bahaya. Bahaya sekali. Karena pasti yang diceritakan hukum mujmalnya, tidak catatan. Ya, catatan. catatan. Paham ya? Coba sekarang, ketika Nabi Allah bilang, ''Hei Allah ibnati itu putri-putriku, hunak darulakum'' itu lebih halal bagi kalian. Iya. Itu langsung halal apa butuh sekian catatan? Butuh sekian, sekian catatan, Aka, Aka, Aka, dulu du macam-macam. Gelem dulu. Iya, <laughs> <laughs> kalau dirabek, Ras Alam Melayu kan enggak salah. Karena sarannya paling musbir itu, <laughs> nggak ada ada zuhi. Ya, ya, ya. Tapi Allah hanya bilang, ''Hei Allah ibnati, hunak darulakum'' itu kan tanpa catatan. Kamu ya. praktekkan sandal Oh, tidak sah sama sekali, bukan sekedar gak sah, gak sah sama. Sekedar, sama itu menunjukkan bahwa Quran pun ada tradisi, itikalan, ala ini korek. Hukum zaman itu sudah makruh, di mana-mana mereka -mana itu ada wali, ada sawit, ada penyerahan putri. Makanya saya bilang misalnya Hasan, misalnya tak suruh, saya, saya, saya belikan kopi Ya sudah makna itu belikan kopi, ketemu penjualnya, kemudian ada akar, kemudian dapat kopi. Karena yang jenengan, beli ya seperti itu. Apa? Sama sih, jenengan halal menikmati perempuan caranya ya. Nah, Imam Rofi itu masih pakai tradisi itu, jadi sering beliau swallow saja ngedikatkan hukum tanpa memberi catatan. Nah, mungkin era Rofi itu nggak masalah karena orang masih banyak yang alim banyak yang waras. Era Nawawi itu masalah karena takutnya. Umumnya dawi rofi'i tambah catatan. Ini dikira seperti, seperti itu. seperti itu. Makanya mana bilang, pasti saya tambahkan beberapa syarat yang rofi'i lupa membuat catatan, catatan itu, itu. itu. Meskipun satu kata. Lafdoh itu satu, satu kata. Jadi, tadi misalnya, nah, Nawawi bilang, tambahi akur. Karena kalau di kalbun tidak sunat. Meskipun salah. Meskipun salah. Nah, makanya ini masalah. ya, Makanya saya percaya hidup itu harus ada sakop Harus ada tradisi. Harus ada tradisi saling ngaji ya, ngaji, ngaji, ngaji, mulai saja. saya tahu tidak, senang ijazah amah itu berapa nih? Yang masih itu terjadi sebelum dulu, dulu, dulu, dulu, Wah, dulu, dulu, dulu, ketemu dulu, Muhammad pas dulu, dulu, dulu, dulu, Muhammad dulu, ijazah dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, Oh, sering ketemu kayak untuk ijazah amat, Jadi kita habis Muhammad, mikro, jumlahnya judulnya rasa, rasa sebutnya judulnya. apa woi? Mau nasi ngikut, lu kusam. Nah, terus ide sana, tak cokelok, bawa minami, cokelok, bawa ijazah amat, usah seperti... Coba misalnya Nabi Lut menihai ulai nah, banai, nah, Terus nah, misalnya terus calanang-lanang ya anak Nabi kira kira di disalah notoran Oh sangat salah Ratir Muttal Sangat, nah, sangat salah. Salah. Nah, Makanya kemarin saya Ketika saya nerjemah Qur'an di UI Sama Pak Zeni terus kemarin saya konsultasi Sama Pak Qureshi ya, bilir, Saya ngotot sama beliau Siapapun yang sudah alim tafsir Saya mohon sekali pokoknya Batveq itu harus diberi catatan Kalau tidak itu jangan Beliau menginginkan, ya Pak, ya Agus memang harus begitu. Takutnya tadi, mesti ada Fetke yang hilang. Kenapa hilang Gak diterangkan Koran? Karena turun ketika hukum itu ma'ruf. Saya ulangi lagi, turun ketika hukum itu, <tuk> hukum itu ma'ruf. Nah, ma'ruf itu detek, no, gak disebut, Nah caratan-caratannya tidak di, yes, disebut. Nah, sekarang, bayangkan kalau ada inti kolul, Kayak apa, Pak? Makanya saya bilang, saya berkali-kali bilang, Misalnya gini ada cerita Malih Imam Syafi'i mensyaratkan kawin itu ada saksi, Imam Malik tidak mensyaratkan ada saksi. Misalnya terus seperti itu, ya kan kamu nah, Imam Malik tidak mensyaratkan saksi. Padahal enggak terusannya illa annahu syarotol isya'ah. Ah, Imam Malik itu tidak mensyaratkan ada saksi, tapi mensyaratkan diterkenalkan. Diterkenalkan itu seksi, saksi, karena butuhnya diketahui kalau perempuan itu suaminya siapa ya Jadi cari Imam Malik, seri itu salam, cukup wali seri itu berkata salam gak perlu ada no seksi, semuanya terkenal Jadi misalnya kawin di mana masjid Saya itu salam mis payu, tak anakku itu cukup, semuanya terkenal okay. Karena pikiran Imam Malik butuh seksi itu karena isyarakat, isyarakat itu isya. isya. isya. terkenal Imam Shafi'i lucunya, <coughs> masyarakat itu mesti mirip Imam Syafi'i menyarankan no seksi itu Tapi majid ada no orang yang ada wali matul urus <tuk> ya, akhirnya tidak bisa ah kan, underuang teko, eh, salam sebayurati. Nah, akhirnya kan mirip, jadi Imam Malik ah, nyarat No'isaat tapi nyalon nyalon seksi, jadi aku pikirannya Imam Malik gunane seksi, gue beneran senyir seni nak serigu bujoni, lalu isaaah gue fokus syahadah isaaah gue fokus, lalu terus misalnya mau dinukil, tok separo-paro Imam Malik gak nyarat Seksi, saya apa fatalnya? Udah, Padahal loh, menurut nyarat, seksi, tapi nyarat mewajib, wajib Saya bisa diterkenal, gak? Kalau loh, beneri mamalik mama, ini mama Safiure itu salah, Uang macet, no. udangan. Udah, Wah, itu Dulu, dan menurut saya buli udah disebutin, kok macam bobo Aduh <tuh>. Wah, kian melek kubarkusi, soalnya Seneng juga Masuk, kayak santri di santri Orang barang dibuka kok santri-santri ya Allah nah itu masalah mana nih kalau suburnya kalau nanti terpaksa ada sekolah perbandingan matematika itu yang mulai harus benar-benar wong alim sing warohi karena itu yang masih jaga originalitas syarat-syarat yang tidak disebut di penugilan nomor madai itu karena itu bahaya seorang lagi itu bahaya karena pasti tadi mana mungkin loh gak ada materi apa sametan buat nadek loh lo mesti buat Uang fakih Safi itu saat Wahab Iqbal kok cuma dua belas persamanya? Itu nggak enak. Itu rausan aku ya, tak berarti deh. orang Iku kecilnya bersamanya. Iqbal Uang Safi itu orang Wahab Iqbal Kok iki Berarti orang catatan-catatan hukum sih. Orang orang orang tujuh sembilan Yes. Oke, so, no, kita masih berperang sih, Kak. <laughs> boleh itu tapi duit kalo saya tak update, tak bocor, tak bocor juga. Eh, semestinya sendiri, dek. Orang kamu bukan <laughs> karena kita sombong. Kita ini ingin ikhtiar, Tidak boleh hukumnya Allah main-main seperti itu, ndak. <laughs>